Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah kita saat ini lagi di kebun cabai ya. Kebun cabai kita nih, kemarin kita sudah tanam, apa namanya jahe, sekarang kita tanam cabai. Nah, insya Allah sebentar lagi kita akan panen ya. Ini sudah mulai, apa namanya? Mulai berbunga ya. Berbunga ini ya, ada, ada bunganya Ya, jadi terus ya semangat para petani-petani cabai sekarang lagi mahal ya Sudah mencapai Rp uh, 80.000 ya cabe rawit Insya Allah Ini Alhamdulillah sudah Sebentar lagi Insya Allah Sudah mulai matang ya bisa di, Sudah mulai bisa panen Ada yang masih kecil Tetap semangat terus Oke okay. sampai sampai sekalian Nah ini ya cabainya sudah Oh, ini sudah mulai ini. Sudah mulai berbuah ini Sudah ada yang lebat Tapi belum ada yang matang Adalah cabai Ini adalah cabe kita. Kemarin sudah nanam jahe. Alhamdulillah belum berhasil. Sekarang kita ganti cabe Ini ada luas kurang lebih seperempat hektar, meh seperempat hektar. Ada cabe rawit sama cabe ubahnya setan, nah ini yang ubahnya, sudah mulai berbunga, ada yang sudah.